Amen. Mm Amen. -hmm. Oke, nyampe kita di Faisal MX Shop. Ini bengkel barunya di Jalan Caringin Hollis nomor berapa itu? 306 RT Babakan Ciparai Jadi sekarang langsungnya kita modif motornya. Sui suaranya, Cuk. Anjay, ini dekalnya belum kepasang semua anjir cuma ini tinggal belakang, apa, bagian belakang soalnya masang sendiri gabut ya udah weh belum kepasang semua itu barpet bikin punculut mana itu masang stiker Masang stiker. lihat mau beat. kapan? oh yang pas court lagi. Eh, lewat lewat pun celut? Eh? lewat punchlud lewat punchlud soalnya. Takut polisi di Lembang di Ledeng lewat punclut Ledeng mah banyak polisi. Oke jadi lanjut lagi. Nah ini dia perpad modifnya. Ini ada piringan depan pakai yang floating merektor. Ini pakai punyanya CRF 150. Ini jadi untuk piringan depan sama gear belakangnya bisa pakai CRF 150 karena sama. Terus ini velg Velgnya pakai Scarlet. Ini warna hitam glossy. Terang yang warna hitam glossy ukurannya yang depan T berapa tadi? 300, salah. Ah, yang depan 300, belakang 425. Ini jari-jarinya pakai warna hitam, nepel merah, terus bannya pakai Corsa R93 ukuran depannya 120 per 60 ring 17 belakangnya pakai 150 nih 150 per 70 n eh, per 60 ring 17 eh, ini ring per 60 juga 120 per 60 jadi ban pakai Corsair 93 velg pakai scarlet warna hitam glossy Jari-jari nggak tahu ini merek apa merek di Cross untuk ukurannya berapa ini? Satu. 185 185 Kali 190 Sama yang satunya 190 Jari-jarinya warna hitam Biar cakep Terus ini pakai handguard Xerbis Warna merah Sama ini Hand grip Ini Handle grip merek Scarlet Handle grab KTM Udah Terus ini cover jok Cover jok dari Faisal MX Shop, ini yang stripping merah, garis-garis merah. Kalau untuk stang kita nggak ganti, stangnya pakai stang bawaan karena udah cakep, udah part bar, paling nambah-nambah barpet doang lah, biar kelihatan cakep. Udah jadi ini mau di-spell dulu velgnya, baru kita rakit semuanya. Kalau gear masih pakai gear standar, bawaannya nanti baru kita ganti. Ini modifnya di Faisal MX Shop. Yoi Kita lihat Ini toko barunya Faisal Emek Shop di Jalan Caringin Polis nomor 306 Kelurahan Babakan Ciparai Sudah masuk Ciparai berarti ini mah Oke jadi yang buat yang mau Modif motornya Trail Supermoto bisa langsung ke Faisal Emek Shop Dijamin lengkap dan murah jadi mungkin buat yang tanya untuk gas gas kayak gini part modifnya bisa pakai apa aja kemarin pas saya coba ternyata bisa pakai punya CRF kayak misalnya gear belakang terus piringan depan kayak gini nih ini bisa pakai punya CRF 150L kalau untuk handle belum ganti karena yang warna merah lagi kosong jadi kita pakai yang handle ori dulu sebenarnya handle orinya enak sih jadi ya kita pakai ini dulu mungkin kita pasangin handguard aja biar lebih cakep ini piringannya cakep nih merek Thor baru keluar sih ini yang model terbaru oke nanti kita lanjut lagi kalau emang udah kepasang semua oke jadi ini wheelsetnya udah jadi udah beres di setting udah dipasangin apa ban juga ini wheelsetnya udah dibikin tubeless jadi udah nggak pakai ban dalam lagi. Tadi sekalian bisa bannya ini pakai Korsair 93, ukuran depannya 120/60. Kalau velg Scarlet ukuran 300 depan. Kalau yang belakang 3M eh, 425. Yah, belakang 425 velgnya Scarlet juga. Bannya sama Korsair 93, cuma ukurannya 150/60. Kalau untuk yang belakang. Jadi ini tinggal pasang. Untuk gear kita pakai gear bawahnya dulu, nanti baru kita ganti roset yang ukuran 4.4. Stang kita pakai bawaan, cuma dipasangin barpet. Ya, barpet 30 ribuan. Soalnya nanti mau custom barpet, mau pakai logo sendiri barpetnya. Jadi beli yang murah-murah aja. Sudah sih, tinggal perintilan-perintilan kecilnya. Ini handguard. Sama ini. Kalau piringan ini nanti kita pasang besok pagi. Kita lanjut besok pagi karena... Harus di-custom bracket lagi bracket ininya. Ini pakai CRF150. Piringannya sama, cuma bracketnya yang beda. Jadi kita custom bracket 70 ribuan lah. Besok pagi baru dibikin. Jadi mungkin sekarang kita pasang wheelset dulu. Udah kepasang baru besok kita lanjut. Pakai apa? Lanjut yang lainnya lagi. Perintilan-perintilan kecilnya. Sama ini sih. Sama ini handle grip KTM. Nanti kita pasang besok sekalian. Soalnya udah sore juga, udah kesorean. Ini headlamp-nya di custom lagi sendiri, headlamp bawaan gas-gasnya sama saya dipasangin lampu LED. Oke, okay, kita lanjut lagi nanti besok. Oke, okay, jadi sekarang kita lanjut lagi. Ini udah terpasang semua wheelset Sekarang kita pasang piringan depan dulu. Nih. Piringannya make Tor, ini yang model ini sih cakep yang model ini tuh, model terbaru, baru keluar. Nah jadi ini dia piringannya Ini modelnya cakep Ini yang terbaru Dari Thor Ini pakai punya CRF150 mirip Cuma harus custom bracket lagi Karena bracket bracketnya beda Ini untuk harganya yang Thor kayak gini tuh 700 ribuan 700 sampai 800 ribuan Tergantung toko sih Ini modelnya cakep seneng saya yang ini Jadi model piringannya tuh rada-rada bergelombang gitu Enjay ini tinggal kita pasang terus custom bracket. Ini warna merah. Tapi untuk piringan ini tor cuma ngeluarin buat KLX sama CRF. Untuk WR buat yang nyari apa? Nyari yang buat WR belum ada, belum keluar. Baru buat CRF sama KLX. Oke, sekarang kita pasang dulu sambil nunggu simangnya buat custom bracket kalipernya. Berdebu ini oke okay, sekarang kita lanjut lagi jadi ini belum belum beres semua sih ini masih banyak yang ini mau ini dulu cover apa cover radiator kiri kanan mau di merah soalnya ini putih terus sama ngeripen ini ngeripen apa ini lagi powder coating engine guard mau dikasih hitam biar masuk warnanya terus sama ngeripen ini belakangnya ini apa sih namanya? Cover kaliper. Cover kaliper belakang sama cover disc brake mau di repaint hitam. Ya, terus lanjutin dekal lagi. Belum masang dekal semua. Udah sih tinggal itu doang. Ini kan kemarin habis ganti velg depan belakang pakai Scarlet sama bannya juga pakai Corsair 93. Tuh. Terus ini kemarin juga habis masang beres. Masang piringan depan. Ini pakai CRF 150L TOR. Ini bracketnya custom. Jadi untuk piringan depan sama gear belakangnya itu bisa pakai CRF 150, mirip. Pokoknya yang lubang 6. Cuma untuk piringan depan bracketnya harus custom sendiri, bracket kalipernya. Karena kan kalipernya beda sama CRF kan. Eh, kayaknya mirip. tapi nggak tahu deh. Beda-beda dikit mungkin. Oke, paling tinggal itu doang sih. Dekal terus ngeripen cover radiator engine guard. Udah. Jadi mungkin sekarang kita beresin dulu jadiin video yang part 1, terus nanti sisanya yang part 2, video part 2-nya kalau udah beres semua modifnya. Sama ini mau beliin apa? Mau beliin engine guard cover blok kiri kanannya lagi dipesan warna hitam. Jadi nanti kalau udah pasang semua, udah beres semua, baru kita bikin lagi yang part 2 nya, jadi ini part satu dulu, Kalau stang mah tetep pake stang bawaan, karena stang bawaannya udah fatbar, udah enak, terus ini paling cuma beli barpet yang murah-murah doang sih karena cuma nyari busanya doang nyari busa ininya, nanti untuk barpetnya ini, kain barpetnya kita custom sendiri, kita bikin misalnya kita taruh logo gas-gas atau logo apa gitu jadi cuma ngambil bar, apa, busanya doang sekarang kita lanjut dulu mau beli apa baut buat masang handle nya ini mau masang handle grab KTM yang kemarin merek Scarlet cuma mau beli baut lagi posisi ridingnya motor enak sih nyaman nggak bikin capek makanya ketagihan pakai motor ini terus anjir ketagihan anjir pakai motor ini tuh eh bensinnya masih ada nggak sih kemarin belum diisi dipakai san Mori ini speedometer speedometernya belum jalan karena kabel itunya lepas. Kemarin pas masang lampu. Nanti baru diberesin semua. Anjir. 250 nih, Bos. Cuma kalau buat di aspal nafasnya langsung habis anjir. Karena gearnya kegedean. Gearnya 48 apa 49 gitu. Ya, mobilnya nyangkut. Untuk harganya ini motor sendiri tuh 40 jutaan. Untuk yang GZ1-nya, untuk yang Trail, kalau untuk versi super motonya paling kita nambah. Nambah berapa gitu lupa Waktu lihat harganya pertama kali juga lihat Sempat kaget sih 40 juta bener ini nggak Maksudnya bener gak ini 40 juta anjir Murah pisan Soalnya pas nyobain motornya kan Kirain teh 50 atau enggak 48 gitu Ternyata cuma 40 jutaan Cuma ini NP Jadi cuma faktor doang Kan ada yang Ada dua tipe tuh 250 sama 450 Kalau yang 250 sama 450 itu Apa cuma faktor doang Dapatnya Kecuali yang 150 kan ada dari gas-gas juga yang hammer 150 itu harganya 20 jutaan kalau nggak salah 20 jutaan lebih. Kalau yang 150 itu udah full surat kayaknya. Dan kalau mau dibikin surat juga yang bisanya itu cuma 250 yang ini. Kalau untuk yang 450-nya mah nggak bisa dibikin surat. Udah 450 cc juga. Nggak tahu alasannya kenapa nggak bisa dibikin surat. naben bensin habis lah. Cepat ada yang mau cek zone ya kan. Kalau untuk masalah spare part mah gampang. Bisa kita pesan lewat gas-gasnya atau kalau misalnya kita mau beli sendiri di luar bisa pakai VR Cross yang 250 sama atau enggak pakai CRF 250 juga atau CRF 150 juga ada yang sama tergantung part apa yang kita mau apa beli tinggal di ini aja tapi kalau kata saya apa bening apa pesan di gas gasnya langsung karena lengkap sih kalau di gas gasnya lebih murah juga ini mau hujan lagi anjir dari kemarin teh mau hujan terus bukan mau hujan sih dari kemarin udah hujan terus Semalam juga hujan deras. Anjay, sayang, ban baru dipakai sliding aja. Belum ada juga berapa hari, make masa langsung dipakai sliding. Ayo, kita harus cepat sebelum, sebelum hujan, anjir! Keburu hujan nanti. Dudu dudu udah mau hujan bro di udah mendung nanti kita kehujanan aja. Wah macet. Oke ini udah beres beli baut. Jadi mungkin sampai di sini aja untuk videonya yang part satu. Nanti kita lanjut lagi di part 2 nya kalau udah beres semua. Oke ditunggu video modifikasi part duanya. Karena ini buru-buru baterainya udah mau habis kamera. Emang tai lupa bawa baterai. Oke, okay, sekarang kita mau ke bawah. Oke. Okay, ditunggu video modifikasi part duanya nanti kalau udah beres semua. See you next video.